Ayo, warung sisi jalan rame Pisan kalau gitu. bahar itu abu lima terus ibar pernah salah rencananya, kamu itu cuma untuk si mana ya, amar bumi untuk si, kami telepati, saya nonaros, kamaros, sekolah, nah, subuh subuhnya nenges ini gitu mana ya, orang bagian piket mana celain bagian piket bagian kalau bantuan kalung, nya kalau punya sekolah jam perjalanan bisanya nus beurang kan benar ke iya pada sekolah tuh naik biasa taca nakat Pindu-pindu Khabar Pas Anu naik Ibu-ibu Itu tak Lohus ya papayun di pinggir enam Pantau tak pas sadar lah Gitu balik menutang Ngupi Ayo Baca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 maksudnya pulang aku udah di tangan karun itu gue tuh saran teteh si pipi-pipi isin, hati ya allah dosa pipi-pipi Capruk, apa yang capuk kayak gitu? Aduh, ya, lu itu kan pengalaman banget. Namanya bener Terus ibu udah kemana? ibu ibu udah tehara. Iya, mah lu keturunan sih. Gak di deh, Lu kan ke arah gitu. Iya, iya, iya, iya. Iya, iya. Arep nek pan iki gaduh sarwa gitu ceritane tapi yo mah emang cerita akhire teh akhirena yo mah ngaten RT ayo mah kia teh <tuk> sarwa <berasa> saya ge ke, ke sareng saya di naya pulang sekolah pernah sekolah Bagaimana sekolah? Alhamdulillah Kiyo-Kiyo oke Pernah jadi juara kelas Wah hebat Kelas mana kelas mana Kelas mana Kelas mana Tengah gak murid Kira-kira Kira-kira Kira-kira Kira-kira Kira-kira Kira-kira Alhamdulillah Tapi kayaknya ngarak Kita Eh Tate Bener Ada pengalaman Dari sangka-sangka Balik sekolah Naik angkot Caru aja Sehingga Pairdeli Bawa gitu Angkotan Angkotan sarua marga ayu nah, pulang katil kamar gayu Angkot marga ayu nah, nah, pulang kan malah ada coreng cang ada pas pulang teh begitu maju di nya di depan terlepas malah di cuman atas ini ya, di nggak ada si penumpang teh bukan nggak ada ngiuhan bukan naon panas hanapun tangkanya ngiuhan lah teh nggak ada guan angkut teh naik wetara kesorgal naik pesi hmmm untuk hujan untuk hmm, jam setengah satuan pulang ke sekolah begitu naik kan angkotnya ada ada antepinotiknya da etanu naik katanya sih karena mah mahasiswa lah hmm. dasarnya saya semua mahasiswa nggak jejek etamate begitu naik dia kemain katanya etapa di lupa nana nana reload kilot Kilo agung pak kilot bulu, kilot bulu, Kilo bulu. Kilo bulu. <laughs> sehingga nama sih <itu> kebongan nah, <laughs> kebon ta, si nama si kebongan aja dah, buka kebongan ngediknya mau nama eh sama pak tadi tak acan Karawas ya udah gak ya begitu nyampe karena hampir karena telapak tangan kalau udah ditinggal eh tadi kepret pun pak kan gak keleng si, lah teh nah, kita masih garao buk sama panggung si angkot Jumbo buka, duka nggak celeng nakasada ibu di juru tuh eh si supir angkotnya langsung kasih sisi langsung anjana, nih cana kuanya tas hilo ya, nah depan upayunan ada tuh, paling tuh paling nah paling hilo oh ya, tapi itu ta, ta, ai, ai katunggok mami si hilo bisa, tapi aku yang tapi alam begitu tak pengalaman RTP ay RTM. itu pengalaman tadi ibu. saya, eh masalah itu. teh gede tuh di di dalam mobil buka. Kep rt kabona murni nang dari sasadu itu jadi Jadi gelis jadi Oh nama gitu Itu jadi Oh kita kalakuan itu Ampun Ini mau ngomong satu sasadu gitu Ah gitu kayak Eee iya pengalaman ke ini maheratnya di sekolah gitu. Ada anak sekolah deui. Ah tos Pak. Tujuh Pak yang lulus sekolah. Sekolah deui. Lulus tuh deui ti zaman orang sekolah keur eh dege buku bahasa Sunda teh sok sok diajar teu tahu ya, buku teh da kalah mau apalah mau apalah ya tadi nginteres apa kalah gampang di apa apa di masukin ayah na ayah dari Mas, ya. pupu, eh, pupu masku mambang contohnya pupu masku mambang teh patakna kan sedih ya bunda na tiap kupu-oke boleh watak masing-masing karakternya, hmm, ayah karakternya eh, contoh tinu kurang nyobian nanti ngawihkan kupu masih cuma bang ya, pada nanya oh. mudah-mudahan nih soran nanti sumbang, oh, watak wataknya jadi jantan ulang cari teh ulang ngulang watu teh <laughs> cari terus, halang terus, terus, terus, halang terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, sedih terus, terus, terus, itu terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, apa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 Lu, luas leos juga pipir Enggak goreng Lu kagetang tanya sama abu gitu. ya. Ta, kita ng apa Ngan jika nukitu gitu Tanya balak pak nah, iya, iya. oh, iya. jepati, jepati, jepati, jepati <laughs> Jepati, hmm. jepati banangan, jepati nama Banangan, tapi <laughs> <laughs> <Dikabur>. tak <laughs> Kurang ajaranku, kawin, ya kenapa kok, Mas masih bang, tadi teh, biar lepat, abis di, manggil, nyok namanya, man, mas, kumang, bang, gitu, nyak, orang yeah. ajaran, teh, bismillah, elang, to bang, tokoh, bismillahnya bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, nih, ya, nya, hehehe, hehehe, Kudu mikir, tilelotik mane kahutangan ku kolot di barang lahir. Lebih ka napisan ku, mata kese, mata krungsing Sumawon rugina kolotmu marerejeki Dahar eut papakean maraneh teh kudu pisan boga pikir rek murang tarima kolot dek males Asih Dimana mana geus cumarita tah kitu teh alhamdulillah geuninga saya paksa karena panjang-panjang dengan wadah, wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah ah kolot teh bah... nah, eh, ya, ya. jadi <laughs> bapak teh mas 8 bulan lahir oh ini kan oh ya <laughs> Kudupisan bobos kumambangnya Masih hmm. kumambangnya ada bakti Kalau ada tos jelangi ya Tapi masih kayaknya dipakai Nah, hmm usahaya nakupuk kok Kalau sudah kau pukul mah gitu, Bapak, lo, itu, Bapak. Hmm, bener. Di pepeling, lagu gitu ya, pepeling oh. <laughs> Kita nontonnya mudah kalian sama hmm. Bang breng, bro, <laughs> Bang breng, bro. <laughs> lah. Berarti ulang Teh eling karena Budaya ulang, budaya. Budaya kuadasi ulang Asal tisahat, bener nah orang teh kasar ada lega polotnya, nggak orang bisa kita ke polot, yeah. bisa lalu bisa maca, bisa polakan lu polot, nah, ujung aja pulang kita di lupoponya, biaru di biaru di oh biaru di halang tuan mm. takut tuh di jadi rek rek babakti kapolot itu perlu gertileleti Udah kamu tangan naga tidur detik, namanya. Nah, ini namanya uskude, uskude, uskude boga pikiran. Tuh, dayang, ngurang tarima, kakak lo. Anger, weda. Kurang teh, di rumah kaget dikit. Kita salah respon, kakak lo. Mau orang, hidup bener ini sih. Ah, murah, murah, murah. Mungkin tuh kan, kurang nanggar weh. Kurang teh, kaget dik. Nah, kurang teh. Kita udah ngurang tarima. Untuk itu, ya, Rama. Kurang murah, mah. Uh, bisa sih gak anu biar dikawin itu nyatanya, alhamdulillah mudah-mudahan kalau turang mau nuyaknya nih, mau nunggu seoul atau seoul sing diampun ladosana, alhamdulillah sing di canggeng di alam kuburna, lantas lantas kalau sampai di ama kasihan anak, mau anu ayah anu ayahnya nih sempurna, kurang sing tiasha bawabati, ya. tapi dah ini gak da dah pak pepen terus jadi kolot tentunya mohon pak, jadi karawas bisa, Aynal jadi kolot, kok orang ngarep anak teh, ulah ke anak orang, ngopi pohon-pohonan teh, ngopooken gitu, rumah, Aynal ngarep kis jadi kolot, mudah saya hei, Pak RT lima mau panggil ten, namuran kain aja, alik kaning ya, sih misikanin, alik, nah gitu air merasakan mah. Merasakan angin polos gitu. Kan jiwa muda. Jiwa <tuk> <tuk> muda. <tuk> <Mula. tuk> Ayo umur mangges tunggang gunung nanta masih kena matahari terbit gitu. Asli asli nah itu teh. Asli nah sama. Ayo payang hmm. wah. Uh, karena butuh orang-orang tea kan yang terlalu gunung tea nah kita teater ada macam apa yuk orang nyobian nanti orang nyobian di diajar kuh punusarin lah sini aja pada karena mudi cakalengur muda abis kirang terang mudah-mudahan tadi kita lepas bumi ada lepas cocok dikorek dikoreksi di nakomenanya biar abis lepas aduh gunung punten bisa car Seniman-seniman Sunda pilih ayah kelebatan di Singkuring. Sarang ring-ringan mohon di Mohon Ayah kelebatan nanti Weh Woy, ayo ayo RT gitu. begitu teh. Guna iya aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.